Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet dan rekan-rekan baru saja hunting sunrise di kawasan Gunung Bromo Lah, itu Bang Emet? Bukan, itu teman melancong Bang Emet Sebenarnya, pas ke Malang kali ini, Bang Emet nggak ada rencana apa-apa Melancong ke Bromo ini dadakan Tapi berhubung dapat panduan dari Indo Travel Planner Semua berjalan dengan benar Oke, yuk kita lanjut Lancong. Kali ini Bang Emet lagi sama Put Mau naik ke Gunung Blom Ke Kawahnya Kita lihat Apa Bang Emmet nyampe di sono Atau setengah jalan udah turun lagi Kita lihat Kalau lihat pemandangan ini Bang Emet jadi inget film Seiya yang siriu lawan deathmask orang-orang pada naik atas gunung berbaris terus loncat <tik> Dulu sekitar 3 4 tahun lalu Bang Emet pernah ke sini juga dan dulu Bang Emet nggak sampai naik atas cuma sampai pura Luhur Poten aja lalu balik lagi entah kenapa malah pas udah lebih twir gini sok sokan mau nyoba naik atas bener aja guys bang Emat ekspor bukan masalah naiknya masalahnya ketinggian ini bagaimanapun ada masalah dengan ketinggian jadi kita coba masih bisa apa nggak naik atas yuk. oh yuk apa ya, Jadi guys, bang yang teman sampai sini aja, sedikit lagi, tinggal 50 meter. Nafas sudah nggak ada, ya lebih dari pada nafasnya sampai sini aja. Oke, okay. sampai ketemu di video. Bye. Jadi gitu guys, Bang Emet gagal melancong sampai ke kawah Gunung Bromo. Maklum faktor u. kalau 3-4 tahun lalu pas terakhir ke sini nyobainnya, bisa bang? Ya enggak juga, hehehe. <tuh> Tapi sempak, ke jadilah